Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di playlist sore, dan seperti biasa tiap hari Selasa, waktunya gue buat ajak kalian keliling kita jalan-jalan ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan hari ini gue excited banget guys, karena gue mau ajak kalian buat ngelihat salah satu villa yang keren banget yang ada di daerah Ubud. Gak usah gue jelasin kenapa, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Mau staycation di resort, villa, glamping, private homes atau apartemen, Traveloka bisa jadi teman andalan buat nikmati hidup. Tinggal buka aplikasi Traveloka, terus klik Traveloka Holiday Stays, tulis nama destinasi atau tempat yang kalian tuju, pilih tanggal, terus booking deh. Enjoy staycation bareng Traveloka, your lifestyle super app. Teman hidup buat bikin pengalaman nginep makin seru. Selain itu, ada yang baru nih guys dari aplikasi Traveloka. Sekarang kalian bisa langsung menghubungi tempat kalian menginap dari dalam aplikasi Traveloka dengan fitur chat pengelola. Traveloka juga memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi akomodasi mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan icon Clean Accommodation berwarna hijau. So, langsung aja download aplikasi Traveloka sekarang dan nikmatin fitur-fitur barunya. Halo semuanya, hari ini gue lagi ada di Ubud dan gue mau ajak kalian buat melihat satu villa yang unik banget yang ada di sini. Namanya Blue Karma Jiwa Ubud dan di sini tuh kayak Kompleks villa and suites gitu guys. Villanya ada banyak dan di sini tipe villanya juga macam-macam. Tapi hari ini gua mau nyobain staycation di one bedroom villa rice paddy view. Nah, gua bakal ajak kalian buat muter-muter di sini nanti, tapi sekarang kita langsung masuk ke kamarnya aja. Kui. Guys, barusan gua udah masuk ke dalam villanya dan villa gua ini bener-bener unik banget ya. Seumur so, umur gua review hotel, review villa ya, baru pertama kali ini gua ngelihat ada villa dengan konsep seperti ini. Dari ujung atap sampai ke lantai itu semuanya pakai material kayu guys. Mulai dari langit-langitnya, kuda-kudanya, dinding, pintu, kusen, tiang penyangga. Sampai ke lantainya itu semua pakai material kayu, guys. Oke, sekarang kita langsung mulai aja room di dalam kamarnya. Dan begitu masuk ngelewatin pintu yang tadi, kita langsung sampai ke kamar tidurnya. Nah, di sini ada satu bed dengan ukuran king size. Di atasnya udah ada empat bantal, 2 cushion. Dan di bagian atasnya di sini dikasih selambu, guys. Nah, di sebelahnya di sini ada satu cermin dengan ukuran yang cukup besar. Di sebelahnya lagi, di situ ada satu meja kerja yang lumayan panjang dan ada satu kursi juga dengan bentuk yang menurut gue cukup unik ya. Tuh, kayak gendut-gedut gimana gitu. <laughs> nah, di atas meja kerjanya ini ada beberapa item guys, masker dan hand sanitizer yang ditaruh di atas sini. So, pastinya Blue Karma Jiwa Ubut ini bener-bener care dan peduli sama hygiene atau kebersihan. Di sampingnya lagi, di sini ada satu map yang bisa kalian buka, dan isinya adalah guest directory. Jadi, kalian kalau misalkan pengen tahu, di sini ada fasilitas apa aja, ada menu apa aja yang bisa kalian order, ada objek wisata apa aja yang ada di sekitar sini, dan segala macam kalian bisa buka di situ. Oke, okay? nah yang lebih lucunya lagi, di atas meja kerjanya, di situ ada satu lampu yang digantung, dan pas gua amatin, di dalamnya tuh isinya adalah LED strip yang modern banget. Kayak yang dipakai youtuber-youtuber di studio gitu guys. So, menurut gue ini unik banget ya, walaupun konsepnya itu rumahnya tradisional banget, tapi di sini pakai LED strip guys. Jadi nggak ketinggalan teknologi ya. <laughs> oh ya di atas bednya, di situ juga ada satu ceiling fan dengan ukuran yang cukup besar. Jadi kalau misalkan kalian kepanasan siang-siang kayak gini, kalian bisa nyalain supaya nggak kepanasan. Nggak cuma ceiling fan aja, di depan bednya, persis di situ ada satu AC dengan Ukuran yang cukup besar, dan ini anginnya kenceng banget. Gua nyalain sebentar aja, ruangannya udah cepet banget ademnya. Walaupun itu cuma AC split, di sebelah bednya, di sini ada satu wardrobe atau lemari pakaian yang besar banget. Dan kalau kalian buka pintu yang ada di sebelah kanan, di sini ada banyak banget amenities yang ditaruh di dalamnya. Nah, ini ada salah satu yang unik nih, guys. Gue jarang banget nemuin ada drink amenities yang ditaruh di dalam sini. Seperti biasa, ya, di dalamnya ada water heater, ada satu botol air mineral, dua cangkir, dua gelas teko, teh, gula, kopi, dan segala macam. Tapi di sini, kopi dan gulanya itu ditaruh di dalam jar kayak gini, guys. Tujuannya untuk mengurangi sampah plastik, termasuk juga air minumnya. Jadi, untuk minumannya, di sini nggak pakai botol plastik. Ini mungkin isinya sekitar satu setengah liter, ya. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian stay di sini dan air minumnya habis, kalian bisa refill dan itu free. Di bawahnya lagi di sini ada mini fridge yang bisa kalian buka tapi di dalamnya kosong dan gak ada apa-apa. Nah seperti biasa ya di bagian atasnya di sini juga ada safety deposit box. Di bagian bawahnya di sini juga ada laundry break. Kalau misalkan kalian ada rencana mau laundry di sini, harganya kalian bisa lihat ada di sebelahnya. Nah sedangkan untuk lemari yang paling ujung, kalau kalian buka, di sini ada dua bathrobes yang bisa kalian pakai dan di bagian bawahnya di situ ada dua sendal hotel nah ada satu sudut di ruangan ini yang menurut gua bakalan nyaman banget kalau misalkan kalian stay di sini karena di bagian sini tuh living roomnya bukan pakai sofa atau pakai kursi-kursi konvensional pada umumnya tapi di sini tuh pakai beanbag guys kalian bisa lihat ya jadi beneran bakalan nyaman banget dan di sini udah ada dua Sedangkan di bagian depannya disitu ada coffee table. Jadi kalau misalkan kalian mau nongkrong sore-sore, ngopi-ngopi, duduk-duduk di sini itu pastinya bakalan nyaman banget. Apalagi kalau misalkan kalian buka hordeng dan pintu yang ada di sebelahnya. Nah, ini bisa kalian buka dan ini mengarah ke bagian kamar mandi, guys. Pasti kalian bingung ya. Kok kamar mandi malah keluar kamar gitu. Karena di sini konsep kamar mandinya itu adalah semi outdoor. Begitu keluar pintu yang tadi, di samping sini udah ada wastafel yang terbuat dari batu, dan bagian atasnya itu ada kaca yang cukup besar. Gue agak salfok sama kacanya ini, guys, karena menurut gue ada satu detail yang menurut gue unik, ya. Jadi, kayak ada mini-mini LED gitu yang warnanya kuning di bagian belakang kacanya, dan menurut gue ini, kalau malam pastinya bakalan kelihatan cakep banget, ya. Tapi, kalau misalkan siang gini, gak terlalu kelihatan, guys. Nah di samping wastafelnya disitu juga banyak banget amenities. Geser lagi ke sampingnya, di sini adalah shower room guys. Dan head showernya di sini udah pakai yang tipe rain shower. Di sampingnya juga di sini udah ada tiga amenities, shower gel, shampoo, dan juga conditioner. Geser lagi ke sampingnya, pastinya yang paling ujung di sini ada toiletnya. Nah kalau siang kayak gini guys, kamar mandinya ini bakalan terang benderang karena memang konsepnya adalah semi outdoor Jadi bagian atasnya ini itu kaca dan juga ada penutup dari batang-batang kayu kering kayak gini guys Jadi pastinya ini estetik banget buat kalian kalau misalkan mau foto-foto di dalam kamar mandi itu bakalan cakep banget Dan karena ini tembus cahaya, jadi kalau misalkan siang kayak gini kalian gak usah nyalain lampu itu udah bakalan terang banget dan pastinya hemat energi nah kalau kalian jalan ke yang paling ujung dari sini kalian langsung bisa menikmati sawah persis dari depan kamar tidur kalian sepastinya so, ini epic banget karena di sini gua pilih villa yang tipenya rice view rice terrace view nggak tahu deh <laughs> jadi dari sini tuh bisa ngelihat langsung kehamparan sawah yang luas banget di sebelah situ guys dan kebetulan sekarang ini sawahnya lagi bagus bagusnya Kalian bisa lihat bener-bener hijau banget Padinya bener-bener lagi ranum Dan siap untuk dipanen Tapi kebetulan lagi belum dipanen Jadi pas lagi cakep-cakepnya Jadi kalau misalkan kalian mau staycation sini pas bulan-bulan ini Menurut gua ini lagi waktu yang bener-bener pas banget Oh ya gua ada sedikit tips buat kalian yang ngerasa Wah gua kayaknya pengen dapetin view sawah langsung dari depan kamar gua nih Bisa banget guys Kalian tinggal buka roller blinds yang ada di kamar mandinya ini Dari sini, kalian pastinya langsung bisa tembus ngeliat ke rice terrace atau sawah yang ada di depan kamar tidur kalian dengan leluasa Selain itu, roller blindsnya ini, itu ada dua lapis guys Jadi, kalau misalkan yang pertama ini agak bolong-bolong atau tembus pandang Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini udah, ya udah segini cukup deh Oh, juga siapa yang bakal ngelihat gua mandi itu kan ya? <laughs> Ya udah, nggak usah diganti, tapi kalau misalkan kalian tipikal orang yang insecure banget ya, kayak gue gitu, insecure banget. <laughs> <laughs> kalian bisa tutup juga roller blinds yang ada di depannya, yang ini penutupnya itu lebih solid guys, jadi nggak tebus pandang dan nggak bakal bisa dilihat orang dari luar. Mungkin kalau buat orang Indonesia bakalan lebih cocok roller blinds yang lebih solid ya, karena ya orang Indonesia siapa sih yang mandi mau dilihat, ya kan? Masuk lagi di dalam kamarnya. Nah, ada satu lagi nih terakhir yang gue pengen kasih lihat ke kalian di dalam kamarnya sebelum kita keluar. Nah, kalau kalian buka pintu yang ada di samping sini, kalian bisa tembus jalan dan di sini ada bagian odornya satu lagi guys. Di sini ada satu balai atau pendopo atau gazebo atau apapun itu yang pokoknya ini luas banget. Kalian bisa tiduran di sini, kalian bisa nongkrong dan di situ juga udah ada matrasnya. Ada banyak banget bantal yang bisa kalian pakai buat tiduran di sini sambil ngerasain pastinya udara paginya bakalan seger banget. Oke okay guys, barusan gue udah selesai ajak kalian buat muter-muter di dalam kamarnya, dan sekarang waktunya kita buat keluar dan ngeliat di sini ada fasilitas apa aja yang bisa kalian nikmatin. Let's go! Nah, jadi house-nya itu rumah-rumahnya di sini tuh banyak banget, guys. Kalian bisa lihat di belakang gue tuh kayak gitu, sampai ke ujung sono. jadi bener-bener arealnya tuh gede banget. Dan di sini permukaan tanahnya tuh nggak datar, tapi kayak naik turun gitu. Jadi buat ke yoga nya juga, itu gue mesti agak turun ngelawatin beberapa anak tangga buat sampai ke sana. Oke okay guys, sekarang gue udah ada di yoga nya Dan ini uh, di sini memang gelap banget. Karena memang penerangannya cuma ada beberapa lampu aja. Dan atapnya itu besar banget menutup sampai hampir... Paling cuma selisih setengah meter dari lantai, guys. Jadi, cahaya matahari juga masuknya cuma sedikit ke sini, tapi sebenarnya arealnya itu luas banget. Jadi, mungkin ini bisa muat mungkin 50 orang atau lebih kali ya. Sekarang ini, gue lagi ada di areal main poolnya, dan poolnya itu gede banget. Yang paling epic dari bagian poolnya ini adalah view-nya, guys karena dari sini kalian bisa langsung berenang sambil ngelihat ke arah areal pesawahan dan sekarang padinya lagi cakep banget seperti yang gue bilang tadi ya lagi ranum dan siap untuk dipanen warnanya udah menguning tapi masih belum dipanen jadi masih cakep banget Oke okay guys, that's untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini So, gimana menurut kalian blue karma jiwa Ubud ini? Menurut gue hotelnya ini keren banget dan worth it banget buat kalian cobain ya. Konsepnya bener-bener unik banget, karena di sini bukan hotel atau villa konvensional pada umumnya. Dan hari ini, gue nyobain staycation di one-bedroom villa, Rice terrace View. Rumahnya bener-bener unik banget, karena dari ujung plafon sampai ke lantai itu semua menggunakan material kayu. Bednya cukup nyaman, kamarnya juga cukup luas. Di sini juga ada tempat nongkrong dari beanbag. Kamar mandinya yang semi-outdoor, konsepnya dan menurut gue itu epic banget. Apalagi di sampingnya itu langsung ada sawah. Terakhir, di ujung samping kamarnya disitu ada satu balai atau gazebo yang bisa kalian pakai buat nyantai-nyantai, layak-layak, kalau pas siang tiduran di samping sawah dan menurut itu nyaman banget. Oke, saya untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Please kasih tahu gue di komen di bawah. Dimana menurut kalian hotelnya? Dan kasih tahu gue di komen di bawah juga Hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin Dan gue kasih lihat ke kalian Oke, okay, thank you guys Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye